gifts Sahabatku semuanya, sebelum gue mulai perjalanan gue harus ke puskesmas dulu, yaitu untuk vaksin yang kedua. Kebenaran jadwalnya bertepatan barengan dengan jadwal gue main. Yaudah keep stand by dan makasih atas supportnya semua. Keep enjoy watching ya bro. wah siapa ini? Wih. Nah, sebelum kita lanjut ke daerah puncak Cianjur, gua mau kasih tahu tempat sarapan terbaik di wilayah kota Sukabumi. Jadi kalau kalian mampir ke sini, jangan sampai lupa untuk cicipi rasa kenikmatan sabu sarapan bubur. Oke, guys, makasih yang tetap standby. Jangan skip videonya, banyak sekali keseruan yang kita temuin ya. Hai. Kak Rudy, hai. Oh. Enggak pakai pedas lu master cuy kita perginya weekend ya sepertinya kita harus reschedule ya reschedule ulang Oke okay, perjalanan dilanjutin sekarang udah nyampe Cianjur, gua mau lanjutin terus ke puncak di tempat wisatanya. Semoga lancar jaya. Makasih yang udah subscribe dan jangan sombong-sombong untuk kasih like ya, bro. Aja sekolah disurinya. Iki jadi bagus. Terkena <tip> nih. <tip> <tip> <tip> Sahabatku semuanya, gue udah sampai di daerah Cianjur Pusat Ya mungkin ini adalah kotanya nanti ya Karena masih sekarang ini dikatakan kabupaten Namun cukup menyenangkan dan gue baru ngeh Begitu gue rekod dan gue rekam tempat gue berlabuh Untuk mencari makanan-makanan khasnya Gue baru sadar bahwa Cianjur ini sudah banyak berubah jadi kalian tetap standby aja. Banyak sekali informasi yang gue bisa kasih ke lo ya, Bro. Kamu mie aja enggak punya nih Bang Susil. Hmm? Nyobain ke. Santai. Ayo lah. Bisa ada ramen yang kita lalu. mau ngaliwat atau ya lewat perut masing-masing kan. Tapi kalau enggak. Kalau... Jalan sini bundaran. Mantap. Maju. Bentur. Baju. Ah, Pasti macet, Nggak jadi kita main datang. Hai, kan? Aduh, kacau, kacau, hai, kacau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya walaupun sedikit kecewa karena memang jalan menuju puncaknya macet banget jadi gua sempet puterin dulu aja di area pusat untuk destinasi makanan khasnya di kota Cianjur bro di sini banyak sekali makanan-makanan yang kalian bisa temuin dan cukup sederhana tapi enak banget. Ada salah satu jenis roti dan juga jelas nya di sini yang bisa kalian temuin dan kalian bawa pulang untuk sebagai buah tangan dan oleh-oleh bagi keluarga kalian. Ayo lanjutin aja. Oh, tiri. Oh, tiri. Roti di TKC tercance. Tan roti jadul. Eh, roti jadul, roti jadul, roti roti jadul, berarti jadul. Berarti. Si Eh, dia Udah, deh, itu kiri tak ini, 5000 Ya, cuma 3 ribu Lagi makan dong Akhirnya kita jadinya ngeliwet ya Menunya ada apa aja itu? Ada sambal nah, Bisauling keluar nah, ya Balabala nah. tempe -bala. dan tongkol Sambalnya ala si teteh luar biasa Iyi, Alah antar dunia Masalah sambal pedas Orang Padang juga nangis Kalau minum makan sambalnya ya. Iyi, Asik Itu ada nasi liwetnya tuh Sang liwetnya nih Tataaa yang, yang lewatnya di GB, pakai magic tong, kalau saya kastrol oh ya. Yang enak di kastrol ya. Lu silahkan mau main kucing. Next ya. Tuh-tuh. Ini menunya guys. Ada kucing juga di sini. nah Anak-anak senang bermain kucing. Iya, apa itu? Namanya Michi. Mici panggil yeah. Sayang Siapa namanya? Hai Kakak mau enak di sini besok ya. diantara mawa. Ubi mah pulang ya? ya. Eh, Ubi pulang ganti ya nanti kasihan si uangnya nah ini dia makanan khas kembali dari Cianjur adalah manisan sepertinya kalian akan menyesal kalau mampir ke kota ini gak belikan untuk keluarga kamu oke okay, guys cobain aja deh dijamin ketagihan Ah, sebanyak ini dong. Coba lebih 50.000 aja. Jasang. Let's go, let's go. Buat teman-teman dan sahabatku yang memang belum tahu, ada salah satu abon yang cukup terkenal bahkan benar-benar sangat dicari oleh teman-teman yang memang mencintai makanan ini. Ini adalah abon Karwati. Gua cukup senang banget walaupun agak sedikit kesorean tapi ternyata bisa gua beli di pabriknya langsung. Kita mau beli salah satu makanan khas ya. Namanya abon Karwati. Destinasi ya, kalau kita nanti balik lagi ke Cianjur. Wow, Cianjur punya mall. Oh Cianjur. my god, <laughs> bagus banget dong. City mall Cianjur dong. Dia deh. Dia. Jadi kita akan jalan kemana? Ke tempat sutradara. Wih, dia baru punya baik kabar, kembali kembali. tapi yang jadi masalah jauh bro, 30 kilo gue ini kambing terus, hampir mau sepuluh eh, nggak apa-apa kita jabanin. oke guys cukup sekian dulu aja ya videonya, nanti kita lanjutin di episode selanjutnya. masih banyak sekali keseruan dan gue ucapin makasih buat teman-teman dan sahabat gue yang sering kasih masukan sarannya juga kita ketemu lagi jangan sampai kalian sombong-sombong tetap kalian share dan like untuk video gua see you again ma bro dadah bye bye